Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini ya kita bahas terkait Pak Prabowo karena ada beberapa orang yang mengatakan Pak Prabowo itu penyianat. Ya ada beberapa yang dulu pernah mendukung Pak Prabowo waktu 2019 namun sebelum lanjut coba kita lihat dulu ini uh, uh, ada sedikit gambaran buat saudara, -saudara terkait Pak Prabowo ini. Prabowo menaikkan citra martabat bangsa ya di sini mencerminkan postur politik Pak Prabowo Subianto dikatakan Pak Prabowo merupakan figur yang bisa mencerminkan lebih aktif dalam menciptakan ketertiban dunia Termasuk dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Nah ini bukti-buktinya kawan. Dalam 18 bulan pertamanya menjadi Menhan RI, sudah melakukan ke-14 negara. Memiliki keunggulan dalam jaringan formal maupun non-formal dan nasional serta internasional. Memiliki kecakapan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Nah itu kawan. Nah, dan kekuatan militer Indonesia di bawah kepemimpinannya sebagai Menhan berada di peringkat ke-16 dari 140 negara di dunia. Dan nomor satu terkuat di ASEAN itu perlu dicatat kawan. Ya, di ASEAN Defense ya 9 Desember 2020. Nah, inilah Pak Prabowo. Ya, ah, tetap ya, bebas aktif. Ah. Kita sudah, ya. Saya sudah perlihatkan tadi terkait uh, kegiatan Pak Prabowo, ya. Jadi tadi saya sudah perlihatkan untuk menjawab bagi saudara-saudaraku yang mengatakan Pak Prabowo pengkhianat. Nah, jadi begini, kawan. Pak Prabowo ini kan seorang negarawan, ya. Putra bangsa yang selalu berpikir untuk bangsa negara dan rakyat. Jadi Pak Prabowo ini sudah terdoktrin dari mudanya ya, itu lebih mengutamakan kepentingan yang jauh lebih besar. kepentingan negara. Beliau sudah tidak diragukan lagi terkait nasionalismenya dan cinta tanah airnya. Nah kita ketahui semua pada saat Pilpres 2019 waktu Rivalnya Pak Jokowi kan dua kubu ini, ya kan. Kemudian oh, KPU menyatakan bahwa Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nah, sudah pernah dijelaskan oleh Pak Prabowo sebelumnya alasan kenapa bergabung dengan pemerintahan Jokowi, ya, yang kurang lebih intinya adalah agar bangsa kita ini tidak semakin besar perpecahan. Untuk meredam gejolak politik. Pak Prabowo bisa saja e, mengikuti kemauan e, pendukungnya untuk oposisi, bisa saja. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan setiap hari nanti masalah hanya bertambah ribut-ribut. Maka tidak ada yang bisa lagi mengurus negara kita. Nah sekarang Pak Prabowo masuk ke tempatnya Pak Jokowi, ke, ke kabinet, kabinetnya Pak Jokowi. Nah disitulah Pak Prabowo menunjukkan kinerjanya ya untuk kita semua melihat di bidang pertahanan. Artinya di saat Pak Prabowo mengabdi ke negara lewat pemerintah, Pak Prabowo melaksanakan tugasnya sesuai dengan uh, fungsinya, fungsi jabatannya sebagai menteri pertahanan. Dan ini dibuktikan sekarang berhasil. Pertahanan kita meningkat, militer kita semakin disegani, bahkan kita adalah P 16, ya berarti 16 terbaik di dunia, dari 140 negara, dan nomor satu di ASEAN. Nah, ini Lipa Prabowo. Jadi ada, eh, itu yang kedua, bahwa di sinilah kita melihat dirinya Pak Prabowo. Ya kalau masih ada saudara-saudaraku yang mungkin masih tidak senang, sakit hati, yang mengatakan Pak Prabowo penyianat, ya itulah uh, saudaraku melihatnya sangat sempit cara memandangnya. Ya. Kalau Pak Prabowo sangat besar, besar cara melihatnya. Nah secara ekonomi Pak Prabowo bukan orang miskin. Pak Prabowo sudah lebih dari cukup untuk pribadinya. Bahkan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Yang ikut Pak Prabowo, yang kerja di, eh, di tempat Pak Prabowo. Dibuka lapangan kerja untuk Pak Prabowo. Ya. Jadi itulah. Ya. Dengan Pak Prabowo masuk. Beliau bisa tunjukkan kinerjanya. Apalagi kalau beliau jadi presiden. Jauh lebih, jauh lebih luas jangkauannya. Jauh pasti jauh lebih luas jangkauannya. Karena sekarang dibatasi di menteri pertahanan. Nah, beliau hanya meningkatkan pertahanan kita. alutsista kita. Terus berkembang. Dan beliau sangat profesional. Beliau bukan seorang menteri yang mengurusin kerjaan menteri lain. Pak Prabowo tidak demikian. Pak Prabowo seorang menteri pertahanan tidak akan mengurusi kegiatan menteri-menteri yang tidak ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang bilang sama saya. Pak Prabowo kan sudah jadi di pemerintahan, Pak MPS. Kenapa diam saja? Oh, terkait masalah Habib rizik Sihab, terkait permasalahan-permasalahan lain. Nah kembali lagi saya katakan, Pak Prabowo ini profesional. Sebagai seorang menteri pertahanan itu hanya fokus di situ. Karena keluar kalau berbicara keluar dari situ membahas yang bukan bidangnya, ini malah nanti Pak Prabowo dibully. Nanti malah Pak Prabowo dianggap oh baru menteri pertahanan aja sudah ngurusin yang lain. Itu kan ada semua bidang masing-masing. Ini kawan, ini perlu dipahami. Ya. Ini perlu dipahami, kecuali Pak Prabowo jadi presiden. Nah, bisa ngatur menteri-menterinya, apalagi seorang menteri itu adalah pembantu presiden, melaksanakan perintah presiden. Nah, Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan, yaitu melaksanakan perintah presiden terkait masalah pertahanan Ya, yang mungkin presiden tidak terlalu memahami terkait pertahanan yang lebih luas, maka Pak Prabowo sebagai menteri. Itu memberikan saran dan masukan kepada uh, Presiden, selaku Menteri Pertahanan. Jadi, ini kawan, biar kita ini tidak salah-salah dalam menilai sesuatu. Di kepada saudara-saudaraku yang masih ada di hatinya bahwa Pak Prabowo adalah pengkhianat, saya katakan tidak demikian. Tidak demikian ya, ini adalah hal yang baik. Biar bangsa kita itu uh, tetap adem. Yang, karena yang saya sayangkan sekarang kalau sudah beda pilihan dalam pilpres itu sudah musuhan sudah musuh kejadikan musuh bubu yutan pokoknya kalau bukan pilihannya dia eh, ini sebagian besar memusuhi yang lain itu sudah tidak sadar bahwa dirinya adalah anak bangsa Indonesia Pesta Demokrasi ini kan 5 per 5 tahunan ya. ini kawan Oh, begini-begini, kecurangan, kecurangan. Ya, kita sudah di depan mata kita melihat ada kecurangan. Dan, sum, dan berbagai pihak melakukan kecurangan. Kita sudah perlihatkan begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak ada kecurangan dalam pilpres. Ya, ini kawan, ini untuk meluruskan ya eh, pemikiran. Bahwa Pak Prabowo cara berpikirnya jauh lebih besar. Dan jauh lebih luas demi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Coba Pak Prabowo tidak ada sebagai menteri pertahanan. Kita tidak tahu apakah pertahanan kita meningkat apa tidak. Dan Pak Prabowo ini anti korupsi. Anti. Ya. Anti korupsi. Inilah Pak Prabowo Biar saudara aku tahu. Jadi. bagian masih ragu-ragu ya. Silakan saja. Tapi ini saya sampaikan apa adanya kawan. Ini saja yang saya bisa sampaikan di hadapan sahabatku. Dan salam hormat buat semuanya. Saya secara pribadi. Dan mengajak kepada sahabatku Indonesia. Mari kita doakan. Semoga Pak Prabowo Subianto. senantiasa diberikan kesehatan. Diberikan umur yang panjang dilancarkan rezekinya yang semakin banyak dari tempat-tempat yang halal, dan terus berbuat untuk bangsa kita. Merdeka, NKRI Harga Mati.